Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada ungan spesial momen nih para sahabat, ya Di laman akun Instagram Lester Entertainment Pasti kalian baper banget yang melihat kebucinan, kemesraan, dan kekiutan dari Lesti dan Rizky Bilar Wow, momen ini para sahabat, yang bikin happy banget ya Saat Bapak Bilar cubit manja pipi Bunda Lesti Aduh, masyola banget pokoknya Kebahagiaan selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Di postingan ini pun ada kalimat caption yang dituliskan. Gemesnya lihat dua orang ini macam abg pacaran yang bikin kesemsem. Kapan terakhir kali kamu dicubit pipinya sama ayang Hayo? Wow, kira-kira kalian bersahabat ya? Kapan nih terakhir kali dicubit pipinya oleh ayang kalian nih? Ini sih sungguh cute banget ya, masya Allah leslar. Semoga selalu bahagia. Dan mudah-mudahan rumah tangganya langgeng terus, amin. Kemudian, persahabat disimak juga di unggahan Leslar. saja sajak ini mengunggah sebuah postingan kalimat persahabatnya mengenai sosok dunia Lesti Kejora. Di luar sana, memang banyak sekali orang-orang yang selalu netting, yang selalu membanding-bandingkan Lesti Kejora. Di postingan ini, kita simak persahabat, ada sebuah kalimat yang diunggah. Lesti Kejora, yang jelas-jelas talentanya very fit, cantik, beretika, tidak lelah menuntut ilmu. Ibadahnya nggak lupa punya duit pula, masih dijulidin, masih dibanding-bandingkan, masih dikata-katain, masih dibilang nggak berkelas. Apalagi kita yang lebih banyak kekurangannya, yuk belajar dari ini, tetap menjaga perasaan orang lain. Titik, no, koma enggak, pemicunya ya media yang tidak bertanggung jawab. kita simak persahabat kalimat caption pun dituliskan, Ngeri baca media-media kompor, padahal bukan lambe-lambean, suka banget dengan membodohkan generasi bangsa. jadi heran sebenarnya mereka orang Indonesia apapun jajah sih sukanya merusak literasi bangsa. huh, itulah kalimat caption yang dituliskan persahabat ya. Mengenai banyak sekali media-media kompor yang selalu persahabatnya memberitakan Bunda Lesti Kejora yang selalu dibanding-bandingkan persahabat Kita sebagai fans senjati tetap konsisten mendukung karya-karya terbaik Mudah-mudahan ya idola kesenangan kita selalu tetap berkarya dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang di postingan ini pun persahabat dia ya, tentu banyak dibanjiri komentar dan respon yang diberikan salah satunya dari akun Sukini BBP underscore mengatakan orang Indonesia paling gak suka kalau ada orang cerdas berilmu dan beretika justru senang dengan hal-hal bodoh yang dilakukan banyak sekali contoh di masyarakat kita, baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Hal baik dibuli dan dimusuhi, hal buruk malah didukung. Itulah Indonesia, negeri Wakanda. Itulah tanggapan dari sahabat Leslar nih, sahabat ya. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Mama Eva 77. Netizen Indonesia senang dengan hal yang berbau bulian atau jibahin orang tapi tidak suka dengan iri dan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain, mungkin inilah tanda akhir zaman. Itulah beberapa tanggapan komentar nih, persahabat, yang mengenai banyak sekali luar sana, orang-orang yang selalu membanding-bandingkan Lesti Kejora. Dan kita lihat juga, persahabat, ya, ada tanggapan yang diberikan juga dari akun Susi Asyari 7482, karena pohon yang lebat dan banyak buahnya lah yang dilempari batu Orang yang sirik iri akan punah Mereka akan terus cari mangsa untuk memuaskan hatinya Semoga Leslar dan Lesla Lovers dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin Mudah-mudahan kita semua persahabatnya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya kita mampir ke fashionnya Bunda Lesti ya Outfit yang dipakai Bunda Lesti saat bersilaturahmi Menjenguk babykin Ini persahabat ya, perhatikan Double heart cardigans Ini mereknya persahabat ya Ini dibander Rp rupiah. Wow, luar biasa banyak di persahabat ya Berkah barokah selalu Mudah-mudahan indol kesengan kita selalu diberikan kemudahan segala urusannya Outfit yang dipakai Bunda Lesti, ini terlihat sederhana sekali, tetapi harganya bukan kaleng-kaleng. Inilah idola kesayangan kita yang selalu membuat kita bangga dan selalu bahagia. Kemudian persahabat di sini juga ada momen kocak DM-an persahabat ya, bersama Kak Zenzi dengan salah satu sahabat Leslan. Kak Zenzi sebelumnya mengunggah foto saat momen lamaran Bunda Lesti ini persahabat. Dan di sini ada sebuah... Lima komentar pesan DM yang diberikan oleh salah satu sahabat Leslar Disitu dikatakan lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima tahun, dua puluh lima anak-anak anak lima tahun, dua puluh lima tahun, dua Kalimat pesan demi itu pun langsung gercep dijawab oleh Kak Zenzi Dengan memuliskan sebuah kalimat Nanti nikahan Fatih ya katanya tuh Wow Nanti katanya persahabatnya nikahannya Abang El Al-Fatih putra pertama Bapak Rizky Bilar dan Ibu Lesti Gunakan jasa, desainnya lawas agar orang tuanya kembali mengenang pernikahan berpuluh tahun yang lalu. Ingat Renzi Lazuardi yang dulu ingin mengganti nama karena dapat serangan pertanyaan? Begini sekarang tuh. <tuh> Ini sih cute banget ya Masya Allah. Inilah kegesrekan di warga Konoha luar biasa. Tidak hanya idolanya saja yang gesrek, ternyata fan-fansnya juga gesrek banget. Masya Allah, inilah yang selalu bikin happy. Berada di lingkungan warga Konoha Luar biasa banget ya Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia Kemudian persahabat disimak juga diunggah igs Kobas Ini ada sebuah kata-kata mutri ya. Di sini ada kata-kata mutiara nih persahabat ya Kata-kata bijak yang diposting oleh Kobas Perhatikan kalimat yang dituliskan oleh Kobas Setiap manusia pasti memiliki impian di dalam hatinya Sangat berat kaitannya dengan talenta dan karunia yang ada di dalam diri kita. Ia terus mencapai hasil yang tertinggi, mengunggah perasaan kita akan masa depan impian adalah langkah awal dari perjanjian sukses kita. Wow, kata-kata luar biasa yang tentunya diposting oleh Kobas. Mudah-mudahan ya, usaha raja tetap berjalan, sukses, dan jaya selalu. Amin.